halo guys berkelabu bersama gue Wirman di channel gitar sekarang lagi ngomongin gitar keras sekarang lagi mau main minecraft lagi ya main minecraft jadi guys sekarang gue juga uh, masih belum ada perubahan yang signifikan sini gue cuma nambahin stair aja di sini sangat-sangat tidak penting sebenarnya sekarang lagi kayak menuju sore gitu ya maghrib ini kayaknya kalau dilihat dari matahari terbenam gitu ya jam 6-an ya pasti kita mungkin abis ini akan tidur dulu, dan abis ini mungkin gue bakal menjelajah Anjas mabar Gue <guluh> mau pakai ini, tero apa teropong untuk bisa menemukan village ya Jadi gue butuh banget sesuatu dari village Gue butuh kertas, gue butuh peta, dan seterus-seterusnya lah Banyak yang bisa didapat dari village, cuma kita harus temuin dulu Sebelum ini kita harus tidur dulu Ayo sembari menunggu malam, kita juga mau bikin kompas Supaya nanti kita tidak tersesat Ya memang sih ada cara juga seperti kayak mencet F3 dan hafalin exit yang ada di kiri atas Cuman selain itu gue juga mau tahu kita arahnya tuh ke arah mana Oh sebelah sana tuh utara gitu kan Sebelah sana itu timur, sorry barat Oh, <laughs> sebelah situ itu timur ya memang matahari terbit pasti di daerah timur, terbenam di barat situ selatan artinya, Jakarta Selatan, Senopati di sebelah sana ya Oke okay, matahari sudah terbenam kita akan tidur sebentar lagi yuk let's go gua mau nanti pas lagi menjelajah sudah keburu malam ada pentem-penteman anjir Oke okay, sudah terbit matahari yuk let's go langsung aja kita mulai Oh okay, ya jangan lupa juga untuk menyiapkan obor guys ya karena ini yang akan memberikan kita tuh petunjuk jalan nah, Kita sudah memasuki mode menjelajah yaitu dengan kompas yang ada di tangan kiri dan obor di tangan kanan Ingat ya ini selatan kita akan menuju ke timur timur ini selatan ini timur anjir cara bacanya aneh juga ya kalau misalnya di tangan anjir ini utara gua gak tahu gua akan bisa sejauh apa tapi gua akan kasih tanda nih ya wow, wow wow wow kita sedang ada di kayak di gunung batu gitu ya oh wow, baduy apa itu seperti ada gua di sebelah sana kita datangnya lah saja langsung padahal belum jauh-jauh banget ya panik-panik-panik <laughs> coba kita cek di sini ini tempat apa gue paling malas nanti kalau ternyata ini gua yang aneh-aneh itu loh wah bentar ya coba gua ambil dulu ah isek oke okay, guys ternyata tidak ada apa-apa di bawah jalan ya. Nah, apa ya e, kita coba lagi ke gua yang lain ini goa bisa banget jadi rumah sih ya. Ada yang dari sebelah sini juga, coba kita lihat. Menyambung. Oh, Keluar juga ujung-ujungnya. mungkin ke gua yang lain ya. Di bawah juga ada. Coba kita lihat dulu di sini. Coba kita ke yang sebelah. Oke. Okay. Di bawah kayak udah banyak monster gitu ya. Waduh, bolong coy, bolong. Oh, wow, wow, sabar. Wah, <gulau> lagi mau makan pada tadi. Ini zombie anjing. Aduh. Aduh. Skor banyak banget 1. Saya telah menggunakan senjata rahasia. Pak. Pak. Wah ada ginian juga Kayaknya gue lumayan tepul Kayaknya gue tadi kena banyak Cuman darah gue gak keluar banyak aja. Wah gue menemukan stalaktit lagi oh, oh. Sudah kuduga oh, Gue baru sadar sampai titik ini kalau gue belum bikin pickaxe anjir inter banget Wirman anjing Wow oh. Wah, kita sudah mencapai tambang aja, itu main tuh Ya, di sebelah sana tuh main juga Duh, apa ini ya? Hmm, menarik, aduh tapi gue gak ada buat tikah sajik, paksa Ini kayaknya spawner deh di sebelah sana Bukan Dapat spawner skeleton, huh. uh, halo, halo sini loh. Bentar, gua buka dulu di sebelah sini nih ya. Bentar, lama lagi gak pake pickaxe. Lupa gua, gua gue ada kayu lagi. Kalau ada kayu aja, gua mesti bikin pickaxe dadakan. Uh. Wow, berantem dong deh. Lumayan nih, ya. bunuh banyak skeleton gratis aja. Gunpowder, powder, music disc Melon seeds, dan another pun. Ini jadi, jadi Nyari village anjing, gue jadi Mau begini ya, siapa Oh ini sudah di luar Gue kasih tanda dulu Pintu masuk Nah kita sudah mencapai ke Kayak tempat main gitu guys Saatnya kita bisa membuat pickaxe Akhirnya Sabar-sabar ya saya di pintu masuk, gue bikin crafting table dadakan. Sudah bikin yang namanya Iron Pickaxe langsung. Gue biji, anjing, Gak pakai lama. Kita <tuk> <tuk> nah, dapat tag ya, name tag. Gue gak tau nanti kita punya axolotl itu bisa pakai name apa enggak? Oh ini dia. Yah oke. Okay. Nah, dapat. Wow. Dapatkan merah Boom. Gue sih yakin di sini banyak diamond sih kalau kita emang niatnya area ya. cuman men. Kita mau nyari village anjing bukan nyari cave. Oke mulai sekarang gue akan ke atas dulu. Ini mungkin juga udah yang paling bawah ya. Gue pikir kita bisa menemukan cave yang baru itu. Tapi ternyata enggak. Jadi ya udah gue langsung pulang aja. Gue mau naruh barang dulu. Bisa kita nanti akan berkelana lagi untuk mencari village beneran. Nyari village gak bohong. Let's go Oke, okay, sebelumnya kita sampai ke titik ini gitu ya. Kita belum menuju ke titik yang lebih jauh tapi kita akan coba ke arah sebelah sana lagi ya. Kita akan melewati gua ini. Nah, kan dari oboran di sebelah sini katakan kita ke sini. Wah, di sini sih gunungnya banyak gua-guanya anjir. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Tuh. Ada gua lagi ke bawah bentar gue coba mau naik ke atas dulu Di atas gunungnya mungkin kita bisa melihat View yang lebih enak gitu ya Sebentar Ini portal nether yang sudah terbengkalai guys Itu aja udah blok nether itu kan Blok-blok nether, ini pasti obsidian aja Jadi... Apa sih? Apa yang terjadi sama... Minecraft kali ini sih, aneh banget anjir, seat seat ini tuh kayak dapat apa aja. Ini gue langsung di suam nih, cepet banget gak dapet suam ya Jadi gue tadi tuh atasnya tempat nektar. Waduh, gue lagi tuh sebelah sana. Menarik menarik, boy oh, nih gue yang kemarin, yang tadi ini ya, kita di situ ternyata. <tuh> Aduh, tapi mana nih? Mana yang ada village anjir? Kenapa gue nyari village? Yang ada, yang lain anjir punya tempat Anjir ya kan ntar gua tandain nih. Ya. nanti kita akan adain ekspedisi keneter nanti di sini ajar itu rumah gua? ternyata selama ini bisa kelihatan ajar boleh juga boleh juga oke dari sini kita mau kemana yuk kalau dari kelihatan sih lebih enak dari <guluh> kemudahan gua jalan Kayaknya nanti kesana deh sebelah sana tuh Wih ada kambing anjir wah gue belum lihat kambing di sini. Let's go. Oh ini, <laughs> coba gue bunuh dulu ya dia. Akan nge-spawn apa? Anjar. Gak ada apa-apa ternyata. Seperti jungle ya, tapi kayak bukan jungle ya. Apa ini namanya? Wah, aduh, bawahnya aja. Wah, <laughs> bener jebakan Batman anjir Sung so, ada main tuh di bawah tuh ya. Gila, gila, gila. Udah kayak neter anjir. Harus lihat bawah. Kalau nggak bisa jatuh. Jatuh ke lava atau jatuh ke tempat tinggi. Bentar lagi malam. Gimana kalau kita bikin kasur? Sini gue mau bikin kasur dulu. Gue akan bikin di deket lava mungkin ya. Tapi mudah-mudahan nggak kebakar. Mau bikin rumah gitu. Oke, ini karena tidak perlu estetik-estetik ya. Jadi secukupnya aja. Nggak usah repot-repot bikin pintu. Mantap, sudah jadi tempatnya ya, dadakan doang ya Tinggal taruh aja udah cuman buat mau bikin kasur aja Waduh, kayunya kurang satu Tenang, tenang, tenang, tenang <tik> Ada yang bisa buat bikin warna merah gitu ya Siap <tik> kasur warna merah guys nggak penting nah, bisa save dan bisa istirahat Kenapa bawa biji-bijian sih? Harusnya tadi gue taro dulu biji-bijian ini. membiji biji. Wah Itu apa anjir? Sumpah, gak jelas Takut juga gue lagi lawan Waduh, gimana dong? Gua? <laughs> apa yang harus gue lakukan deh? Berarti mereka siap menyerang dan siap menembak Eh gue gak perlu ikut mereka lah ya Kita akan ke arah yang lain aja Hmm lumayan banyak ada ini aja, pohon-pohon jamur. Wah, ini bagian pohon-pohon ya wah, pohon jamurnya tinggi banget. Duh! Ketemu pintu nether lagi hai, ya wah sekarang yang gede banget ini wah apa ini Sumpah ini gede banget. Ini buat yang gas kali ya. Ah, ya ambil aja apa yang bisa diambil. Lumayan, ada emas lagi di sini blok. Mantap. Ah, waktunya melanjutkan perjalanan. Bener-bener nggak -bener nemu apa yang dicari. Oh, ada ayam. Udah lama gak ngeliat ayam. Waduh. Mau main loncat-loncat aja di situ ada lubang gede, ada lembah ancer, daerah situ pasti ada kayak ininya nih apa, nah, ada babi, Nah, ada ada honeycomb, honeycomb gitulah ada honey, apa honey itu, apa honey, oh madu madu anjing, wah harus bermalam lagi tapi nggak ada, nggak ada apa namanya, nggak ada wall, nggak bisa tidur. Isom, biar kebakar aja gitu kan. mau oh, bisa tidur jadi bosan udah. Apa? Apa zombie selalu tahu kita di mana? Dah, hujan. Pas banget. Apa? Pas banget anjir Pas gua lagi mau coba bakar wetan malah hujan anjir dari terus ini juga pun kalau ada files ini juga udah kejauhan dan sekarang gua udah di S ini Oh my god nah akhirnya ngomong ya, jauhnya sekate-kate anji Uf. waduh hampir jauh banget. village pun di village S aja Tapi yang apa-apa. Bisa tidur. Akhirnya sampai juga. halo para villager yang enggak gua akan tandain ya sekarang ya. Ini adalah rumah gua. Sorry ya semua ya. Sorry para penduduk. Wih. Aduh tapi ini udah jauh banget. Gue tadi ngarahnya kemana lagi? Nanti gue mungkin di video berikutnya akan coba pulang. Terus gue akan pastikan ini koordinatnya dua titik ini ya, supaya nanti gue langsung tahu tarik garis lurusnya tuh ke arah mana. Jadi lebih cepat gitu daripada gue ngikutin obor gitu tadi. Ya, betul? Ini ada furnace enak banget. Ada kasur juga di sini. kucing anjir di es begini ada kucing iya lo Bentar lagi juga malam kita abis ini akan tidur dan setelah tidur gua akan tutup video kali ini guys, karena ini sumpahnya lama banget, gue cuma buat nemuin satu village ini anjir kalau gitu sekian dulu konten dari gue kali ini emang cukup tidak jelas ya, karena kita yang baru-baru cuma nyari village dan lama banget dan sekarang gue sedang bersama villager, bersama anaknya Pamit undur diri, gua Wierman ke profilnya HP ini cabut dulu ya, sekarang frozen yang ngefobirkan langsung langsung spesial berbung. Berapa? Bye bye.